Mu Budoyo Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ingat betul nir ing sambikono. Jumpa lagi bersama kami di portal portal putih di channel DSPB TV. Sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam sejarah peradaban manusia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 kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang burung perkutut keturangan yang ditakuti makhluk halus berikut adalah pemaparan kami Dari tutur nilai yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu spiritual Jawa kuno Banyak kerajaan-kerajaan besar berdiri di Pulau Jawa Yang tinggalannya bisa dilihat sampai saat ini Seperti kerajaan Majapahit Kerajaan Singosari Kerajaan Mataram dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan itu meninggalkan banyak bukti sejarah baik berupa prasasti maupun candi dan lainnya. Kebudayaan suku Jawa memiliki beragam dari kebudayaan yang ada semua mungkin sudah banyak orang yang mengetahuinya. Mengingat suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia Orang-orang Jawa tersebar di seluruh daerah di tanah air Baik melalui program kolonisasi, transmigrasi, maupun pindah sendiri Hingga akhirnya tersebar ke hampir seluruh pelosok negara ini Suku Jawa mempunyai rumah adat budaya kejawen kesenian wayang kulit senjata tradisional seni musik seni tari bahasa dan aksara serta lain sebagainya Tutut Katorangan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat Khususnya masyarakat Jawa tidak hanya ada yang melancarkan rezeki Beberapa di diantaranya ada yang konon katanya sangat ditakuti makhluk halus Dan bisa menjadi penangkal santet Ada sebuah mitos yang kami ketahui dari Tutut nular bahwa ada Salah satu jenis katurangan, apabila dipelihara, maka rumah tersebut akan aman dari gangguan makhluk halus, santa jahat, dan atau guntur kiriman seseorang. Orang Jawa meyakini adanya kekuatan sakti, atau biasa disebut sakten, yang dianggap bisa dipancarkan oleh kekuatan. Suara melalui ujaran yang bersifat gaib Misalnya suara dan japa mantra termasuk anggungan dari burung pertut Menurut keyakinan orang Jawa Kekuatan sakti dapat memiliki energi baik dan buruk Yang baik misalnya bulung wahyu, dan daru Sementara kekuatan bersifat buruk, yakni guntur dan teluh, raja perkutut yang dimaksud ini adalah perkutut lokal alam, bukan perkutut bangkok atau perkutut ternakan. Apalagi, perkutut lokal alam ini didapat dari tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker. Keberadaan makhluk halus dianggap mengganggu bagi kebudayaan Jawa kuno, walaupun sudah ada pergeseran sintretisme budaya dari hasil penelitian di Mojokuto Jawa Timur pada tahun 1950 antropolog Clifford Great Membagi makhluk halus di Jawa menjadi lima golongan besar. Seperti Pertama, memedi Merupakan makhluk halus yang menakut-nakuti. Antara lain, gerangkong yang berbentuk seperti kerangka manusia. Kodon yang berbentuk jenazah yang berkain kafan atau lebih dikenal dengan pocong. Panas yang berbentuk makhluk yang berjalan di atas kedua tangannya dan mulutnya menyeburkan api dan kepalanya terletak di alat kelaminnya. Jims yang dikenal sebagai hantu Islam. Payacis merupakan hantu anak yang sewaktu meninggal tidak mempunyai orang tua sehingga mencari keluarga yang baru menikah untuk ikut bersamanya. Wil merupakan hantu Laskar Bugis Setan Gundul yang memiliki kepala gundul dan kuncung Sundel Bolong merupakan hantu wanita yang berambut panjang namun punggungnya bolong Dan Genderuwo yang merupakan hantu raksasa berjenis kelamin laki-laki yang wujudnya seperti monyet besar dan suka menjelma menjadi pasangan hidup Kedua, Lelembut Merupakan makhluk halus yang suka merasuki manusia Sehingga orang dirasuki bisa kesurupan Sakit, gila, dan bahkan sampai meninggal Ketiga, Tuyul Merupakan makhluk halus seperti anak-anak yang berbibir sumbing Dan dapat memberikan kekayaan pada manusia yang bersekutu dengannya Keempat, Demit Merupakan makhluk penunggu tempat-tempat keramat Yang bisa menerima permohonan manusia dengan kaul Dari kekayaan hingga jodoh Dan jika permohonan si pemohon dan kaulnya terlupakan Maka makhluk ini akan menakis janji Dan menjelma menjadi ular hitam raksasa Sedikit informasi saja Kaul merupakan tumbal yang diminta oleh demit sesuai perjanjian dengan manusia-manusia Dan yang kelima, Danyang Merupakan makhluk roh pelindung suatu tempat Menerima permohonan seseorang dan meminta imbalan sesajen Biasanya makhluk ini dianggap roh dari pendiri desa atau yang membuka lahan Ada dua jenis perkutut yang sangat ditakuti makhluk halus tersebut dan bisa jadi penangkal santet dalam kebutuhan Jawa kuno adalah sebagai berikut Yang pertama adalah burung perkutut keturangan singkir sekolah yang diyakini memiliki kekuatan energi positif dan sangat kuat Selain ditakuti makhluk halus, singkir sengkolo juga diyakini mampu menangkal santet kiriman. Dalam keyakinan Jawa kuno, perkutut katurangan singkir sengkolo di setiap harinya, burung perkutut katurangan singkir sengkolo selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, khusus untuk sang pemiliknya agar dijauhkan dari musibah yang akan menimpanya. Ada pun ciri-ciri Singkir Sengkolo yaitu ada bulu pada saatnya yang naik ke atas baik sebelah maupun keduanya. Jika Ndoro menemukan burung perkutut yang memiliki ciri seperti ini maka segera dipelihara. Untuk lebih lengkapnya tentang perkutut gansing Singkir Sengkolo, Ndoro dapat mengklik tautan di deskripsi video ini. Yang kedua, burung perkutut katuranggan sokok sujen yang juga diyakini memiliki energi positif yang sangat dahsyat. Mitosnya, jika ada sokok sujen di dalam rumah, jangankan memasuki rumah tersebut, mendekatinya saja makhluk halus tidak akan berani. Maka dari itu, jika Ndoro meyakini mitos ini dan ingin agar rumah selalu aman dari gangguan makhluk halus, maka peliharalah Sokok Sujen di rumah. Selain ditakuti oleh para makhluk halus, mitosnya, burung perkutut keturanggan Sokok Sujen juga membawa kedamaian untuk keluarga sang pemiliknya. Konon katanya, Burung perkutut katurangan sokot Sujen adalah perkutut yang bisa berdoa dan doanya sangat mustajab. Adapun doa yang dipanjatkan burung perkutut katurangan sokot Sujen kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat manggung adalah seperti ini. Allahumma aksir adam Artinya, burung ini meminta kepada Allah agar sang pemiliknya dijauhkan dari para pembencinya. Ciri-ciri Sokosujen itu pada bagian ekornya ada bulu yang masih terbungkus. Jika Ndoro menemukan burung yang memiliki ciri seperti ini, disarankan untuk pemelihara di rumah agar hidup Ndoro akan tenang dijauhkan dari musuh dan makhluk halus berkat tuah perkutut tersebut.